Cat lover Indonesia, untuk mendapatkan video menarik seputar kucing, silahkan subscribe channel YouTube kami. Kucing bengal dan empat ras lainnya dari Amerika, kebanggaan negara paman. Kucing terbagi menjadi berbagai ras. Beberapa berkerabat dekat, sementara yang lain punya fisik maupun sifat yang berbeda. Ternyata, jenis anabul dari Amerika lebih banyak daripada yang dikira kebanyakan cat lover, loh lebih dari selusin ras berasal dari negara Paman Sam, yang merupakan hasil mutasi genetik atau dibiarkan khusus demi mendapatkan kucing dengan jenis bulu, penampilan, atau kepribadian tertentu. Apa saja? Simak videonya! Kucing Bengal dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Terakhir ini dimulai ketika seekor kucing asian leopard berhasil disilangkan dengan kucing domestik seperti Abyssinian, American Shorthair, dan Egyptian Mau. Hasilnya, ras ini menunjukkan kepribadian kucing rumahan, tetapi tetap mempertahankan pola bulu mirip macan tutul yang mencolok. Kucing Maine Coon Maine Coon adalah kucing yang berasal dari negara bagian Maine, Amerika Serikat, dan merupakan salah satu kucing terbesar dan terpopuler di dunia. Dikenal sebagai raksasa lembut dari dunia kucing karena ukurannya yang besar dan sifatnya yang santai. Meskipun memiliki bulu panjang, terutama di dada dan jambul bulu di telinga dan kakinya, ras ini lebih mudah dipelihara dan hanya membutuhkan perawatan mingguan. Kucing Ragdoll, kucing asli California ini dikembangkan oleh Ann pada tahun 1960-an. Dikenal karena sifatnya yang ramah dan penyayang. Ras ini menikmati semua jenis interaksi dengan manusia. Anabul ini juga bisa belajar untuk datang saat dipanggil loh. Akan jatuh ke pulukan pemiliknya dan cenderung lemas saat digendong. Kucing Bombay Jenis kucing Amerika ini sengaja dibiarkan agar terlihat seperti macan kumbang hitam kecil. Dengan sifat yang jauh lebih penyayang dan ramah. Awalnya dikembangkan di Kentucky pada tahun 1970-an. Bombay berasal dari persilangan kucing Amerika short berwarna bulu hitam dan kucing burma. Penampilan bulu, hidung, dan bantalan kakinya semuanya hitam, kecuali matanya yang berwarna emas atau tebaga. American Curl Nama ras kucing yang satu ini berasal dari telinganya yang melengkung ke belakang. Ciri fisiknya ini merupakan mutasi gen alami yang pertama kali ditemukan pada kucing pada awal 1980-an. Jadi salah satu ras termuda di dunia kucing. Anabul ini dikenal penyayang, bahkan pada hewan peliharaan lainnya seperti anjing. Terima kasih Cat Lover Indonesia sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ya. Dan jangan lupa share videonya. Oke guys, ditunggu subscribe-nya ya.